Nah kita, alhamdulillah saya kudu seneng sama Indonesia kecewa kecewa lah, seneng Indonesia tadi korban, Wah, misalnya guru kita orang tua, misalnya Mustofa, genta, di yakin ya. Masih udah ada yang sok tak sabuk lah ya guys, oh berat terima tetep berat terima, <tell> melani awan angin legno amin, tuman fisama ayah Ksifa, Biko, mul, arek, faida, kok ku, kowe urep tenang neng bumi, biya hiso, wahai keputusan langit, bumi itu dilumer, no. jadi, ku di lumerno. noh, jadi kayak melaku-melaku, cukup bumi lumer, atau kau belok, mau tak keemda kau beli tapi gue berhubung ke roh-roh, hebat ya, rokokan kak roh kau anso, wah, lanik loh, biar ibu yang kau beli, <tell> <tell> <tell> malah ini terus nongko blogku, ini aku baru kampung nanggilku lah biasa.